Hai. Niat, niat sih paling niat. Komen banget di Facebook itu kan. Ba. Atau guys. Mau ngapain ya? Serah, nah, nah, nah, nah, nah. guys! Mana nih, siapa? Mana nih, siapa? Mana nih, siapa? Mana nih, siapa? Mana nih, Mana nih, siapa? lagi nih, siapa? Mana Mana nih, siapa? Mana nih, Azu Mana nih, siapa? Mana Nggak bisa temen Nggak sakit, gue baru bangun anjir Belum mandi, sumpah gue emang belum mandi Sumpah emang gue belum mandi Menonton gue ngestak di 200 mula, jadi sini Gue lagi benerin nih Salam tatim Mening Hah Ngomong apa sih Itu apa-apa Ronan Avantu tuh Maninya, ya, gue, emang gue maksudnya Kok tau sih? mau makan habis ini, sebenernya. Hungry banget, hungry. Hai, aduh. Gak ada sah, gak. Antum apa mau jagung, mau lalaman terlalu? Udah nyuruh gue emang lo mau nyabar star. Enggak kan, ini udah steam. Siang kahai. Kenapa ini orang yang pakai kemat nangis senyum Gue bentar doang disini Yang aku gue Patah cok so, Sumpah seru loh Kemarin custom Mobile Legends gak ada yang ikut ya Ada gak yang ikut kemarin Gara-gara lembur, Gak gue lagi berantem sebenernya sama bos Jadi ya Ngomongnya seadanya Katanya kayak hitam ya Aku gitu Mandi enggak? mandi. Enggak mau mandi, cuman mager. Kenapa gue harus mandi gitu? Kenapa gue harus mandi? temennya FF. Siapa yang main FF anjing? Siapa mau main FF? Hai, hai. Kok masih habis? Masih pakai sarung nih. Oh iya iya pada Jumatan, ya lupa gue anjing Lu cari makan kakak udah lama nongkrong sama kamu Kapan nongkrong nongkroma aku anjir Kamu mau bobo sama siapa sendiri bang Kenapa mau ramean anjing Pas banyu nih Nggak mau? Kalau di sama star mau 100.000 star mau Diam-diam mempersona, siapa mempersona Yang pegang anjir ini, ya teteh gue lah gue pegang matanya kecil emang gue nggak bilang tata gue gede Agen Johnny lu juga kecil paling cuma lima ya, senti ya kan <tuh> Hai makan lapar di dianan diam dianan dia mempersona apa sih kok ngalauin Kak ntar malam lah mending kita custom-custom seru nying kok nggak ya? gue gue punya kantor soalnya payung soalnya soal gue baru bangun jadi pas wajar diserak yang nanti malam sumpah gue gak apa-apain anjir lagi berantem ayang ayo mandi gas lah jadi gue nggak apa-apain ngobrol pun gak anjir halo Itu apa kabar hai baik-baik aja gue cuman gue baru bangun aja ini literally baru bangun kayak baru setengah jam lo sadar kapan lah pembelajian? Mal <tuh> malem aduh Malam malam. malem malam gue lah pembelajian kurang bawa kameranya. iya aku juga kurang start spill dong? spill apa anjir? aku mau di spill pasukan coli ngumpul Pagi jelek like patch gue coba, makanya gue harus sering-sering live Ini lagi di benerin, jadi kalo kalian gak ada notif sebenernya tuh ada guys, gue setiap hari live mobile agent Bukan berapa jam lo boss gue Sampai pagi kuat Mana buahnya kok kerja, nge kerja lah bang Shooting bokep kak, gak berani buka ya, kamu gak berani buka Matanya kok lembam lebam mana papi monyet lu masih nungguin gue kan lu nggak ngepap ke gue gue enggak mau lah pagi kazal pagi syuting bokap dong enggak kan? ngapain gue syuting bokep ini kecuali tuh bokap bisa ngasih lambau gue mau Jumatan weh Jumatan udah beres kali Jumatan anjir Jumatan diman jam setengah satu baru mulai masih SMA, SMA ya enggak aku masih sampai aja enak dilihat makan dong spil boba ngapain boba pependil menonong Hai itu asli apa palsu dengan nempel palsu gue Hai nempel ada yang palsu gajah Hai enggak kak ih gue ngadain custom mulu kalau dihuru dulu enggak mau makan kudemur dad mana cowok yang beli itu ada kerja bang nyari-nyarinya nggak ada gitu katanya ada boleh nggak mau sekarang gue live sendiri nyari bule gimana sih I'm good-good cuman habis bangun Hai coba gitar-gitar calon visi Aduh nunggu Bang bule lah, baru mau ST 20 juta skip Gue nemenin minum orangnya 20 juta masa cuma 20 juta ST skip lah buka bayu dong coba kirim stano, kagak live thermal manjil live mobile legend artinya apa bang Isi artinya kalian kau kau gitu soalnya gue serak banget cow sumpah nggak main lagi sumpah gue live email cow setiap sumpah gue gak bohong makanya nyalain notifnya karena gue karena page juga rusak temen pake sarung rumah. gue gak pake sarung pasang aku gak pake cadam masih masih mabuk tuh gue gak mabuk gue gak mabuk mabuk cinta kali kerja, Bang Bewo kerja co sumpah Bang Bewo kerja jadi gak usah tanya lagi, Bang Bewo kerja ntar malem di berada sabar saya selalu ya, iya saya selalu juga Gue ini kan suka bego gitu kan Kepala dikit, kameranya enggak ngomong Masih aku dukung bohong Waduh, nggak kenapa pengen nonton live ML aku Jumat berkah, kalian pada Jumatan gak sih? Nenek ini pinggang, ungu, gue, habis tonjok ngentot toknai itulah, udah, yang toknai lah Daripada berantem-berantem nih, yang toknai lah capek kah? semalam ketemu di jalan gue enggak keluar rumah deh perasan gue udah seharian enggak keluar rumah sumpah Hai nnenen mana kakak <tuk> <tuk> besar enggak bisa wester pakai ijab cantik sobat nanti gue pakai pas lebaran kau sekarang enggak jujur gue nggak ada sih Kak buat kami sangilah Astaga apa yang harus aku bikin kalian bikin sangai apa harus ngapain? Barbar, nggak -bar, ada yang nyawer ngapain barbar -bar, bodoh berarti. Coba nggak disawer. Pingan tepingan terus tuh nenek. apa-apa dong Mana gue yang beautiful, cantik. Gila lu ya. Cantik Kakak nggak gue baru bangun. Bisa kalau ngantuk biar kesehatannya terjaga. Sumpah gue baru bangun makanya suara gue serak gitu minum pun belum, emang makan dulu habis dari minum. kok nggak main kak, termal main. Mainnya mau belajarin kan, cosplay banget. Gak punya di baning, di discord dong. lah on discord juga nggak ada. Yang masuk babi emang. Semasa naroslu nggak kak enggak. Lagi marahan sama bang boleh. Nanti kalau kalian join live emel aku tanya, kenapa marahannya gitu? Kangen member, hi Cinut, gas lah. Uh, uh, uh. Kalau bawa di sini bisa kenapaan kakak? Uh, gue kemana kemarin kenapaan Cok? Di sini kenapa? Makanya pas juga makin busuk, gara-gara kena ben. Sumpah gak mau. Keren banget, makasih. Hi Cinut, ayo mabar yuk. Bintar malam. Kamu orang mana? Bandung? Eh enggak, Jakarta sekarang. Sumpah gue live email mulu cowok dari kemaren Lihat lah baju gue live email mulu Cuma kalian gak akan dapet notifnya Kenapa? Karena like gitu. Info linknya bosku coba kemarin gue custom rame banget Gak ada yang ikut sih Custom rame banget cowok sama gue Kan semua orang pada ngincer gue Nah Gak bisa gue, gue beli balik maksudnya Info link Gue gak bisa pakai link cowok Linglung misalnya link disi kirim ke link disi kirim di mana sih apa yang gue mau kirim nanti gue bikin story aja lah hai si mil hai nanti gue bikin eh gue bikin story di Facebook nggak seru ngobrol doang nggak diremes link Discord dong nanti gue bikin story di Facebook info linknya bosku kan bisa pakai link ya, ya apa-apa pakai link? gak bisa pakai link? enggak bisa deh. apa bikin story di Facebook aja? kamu kenapa ngapain bisa tambah kelihatan kak? enggak? Cuma cuman, ngapain ya? gua ngapain ya? gue gak apa-apain ngir. ya, oh stop. berarti ini Facebook udah sama kayak TikTok sih, cuman TikTok lebih kejam lagi. Aku mau dana, entar malam. Jangan live, mau belajar nanya, bye bye.